Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke, okay, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu apa itu The Flinch Ini istilah yang menurut aku cukup perlu kita ketahui gitu loh Oke, okay, yuk kita langsung bahas aja Nah, jadi aku dapat ini dari sebuah e-book Da yang pengarangnya itu Julian Smith Doi adalah seorang mungkin bisa dibilang personal development coach kali ya Personal dev coach Yang mungkin nanti kamu bisa searching juga ebooknya Atau kalau kamu mau beli ebooknya boleh banget Nanti aku tulis linknya di bawah jadi intinya ada dua hal nih ya dari the flinch ini. Yang pertama adalah to draw back or shrink as from what it is dangerous, difficult or unpleasant to shrink under the pain eh to shrink under pain or winds. Jadi di sini tuh kalau aku bilang the flinch itu rem ketika Situasi yang dihadapi bikin gak nyaman Misalnya ketika kamu lagi PDKT gitu ya Ketika kamu lagi PDKT PDKT sama DOI Dan DOI no respon Kah, gitu ya. Di sini ada dua hal. Yang pertama terabas, yang kedua berhenti, gitu. Yang terabas ini juga mungkin bisa dapat dua hal. Yang pertama dapat respon atau no respon. Tapi kalau yang berhenti ini udah pasti no respon. Nah, The Flint's perannya adalah untuk membiasakan or mengembalikan kita ke default mode-nya kita Jadi ada istilah namanya default mode Ini istilah aku pribadi Default mode gitu Apa yang dimaksud dengan default mode adalah Ini perilaku otomatis gitu Misalnya Kalau kamu terbiasa Untuk terabas maka ketika kamu lagi PDKT, DOI no respon. Ketika kamu mau berhenti, gitu ya. The flinch ini bilang, bro jangan berhenti, bro. Lu tahu kalau misalnya berhenti, lu nggak akan dapet respon, gitu. Coba usaha lagi, dikit lagi, siapa tahu nanti lu dapet respon, gitu. Kalau modenya terbiasa untuk trabas. Kalau misalnya trabas gitu ya ini ketika kita mau berhenti the flinchnya muncul yaitu di rem kenapa karena uh, di pikiran kita atau perilaku otomatis kita atau pengalaman kita menganggap bahwa no respon ini berbahaya kita nggak bisa dapetin doi buat jadi pasangan kita mau bikin doi jadi pasangan kita gitu loh dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan kalau bisa jadi pasangannya doi. Tapi ketika berhenti, no respon, maka enggak bro, bentar. Lu masih punya kesempatan 1-2 kali lagi nih pendekatan. Yuk, gas yuk, gas gitu. Dan malah jatuhnya ke trabas. Oke, okay. tapi kalau misalnya kamu default behaviornya adalah berhenti, itu ya Default behavior-nya adalah berhenti, maka ketika kamu mau trabas, itu direm. Ketika kamu mau trabas, itu direm. eh bro, remember, setiap kali lu mau nerabas, pasti nggak dapat respon. Jadi, daripada lu capek-capek, itu sangat berbahaya lu bakal ngerasa sakit, lu bakal ngerasa dan semua informasi-informasi-informasi yang kalau misalnya di kalau misalnya lu terabas tuh jadi aduh bener juga ya kalau misalnya gue terabas nanti gue sakit hati lagi. Ya udah deh nggak apa-apa gue berhenti aja gitu. Nah, the flinch adalah rem dalam dua konteks yang berbeda ini bisa bisa diaplikasikan gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan the flinch. oke? Okay? Pada dasarnya the flinch adalah rem ketika situasi yang dihadapi bikin kamu nggak nyaman. Dan bakal bikin kamu balik ke mode defaultnya. Atau perilaku otomatis. Dalam konteks ini, kalau misalnya default kamu adalah trabas, ketika mau berhenti kamu direm. No bro, terabas dulu. Sampai lu dapet respon. Or sampai... Seenggaknya lu coba dua tiga kali nggak dapat respon baru kita berhenti. Tapi kalau masih ada kesempatan gas terus bro. gitu Sedangkan kalau misalnya diberhenti maka ketika mau terabas kita direm. Eh bentar bro jangan langsung main terabas aja. Coba ingat pengalaman terakhir lu atau beberapa pengalaman terakhir kita kalau nerabas kayak gimana? Gak enak sih. Oh ya udah kita berhenti aja ya sampai sini. Kita nggak usah lanjut lagi gitu. Itu the flinch.